Hmm. Kita lanjut Korea hmm. atau Nangka udah, udah mulai ini uh. Udah mateng eh, Seminggu lagi Bisa bibit yang saya tanam kemarin ini buat sulam, buat nanam yang pada mati harus ditanam ulang, kan sayang, kalau tanah eh, kosong, oh, ini pohon, ini pohon mangga saya. saya 25000 saya ini lama hmm. oke okay, kita mau ini nah ini gang perumahan <laughs> perumahan mewah perumahan mepet sawah wah itu ada kandang bebek bos ada yang ini apa ngondok atau nginep dia akan bebek <tuh> lawan saya luaskan wah ada yang ini mungkin capek kita intip yuk Komplek Cuman Wah panen nih Panen Dibasukin Di Korang Masih ngopi pirang kilo. Kuingi. 5 kilo kali berapa 30. Oke okay, enak pasar galarang cabene ora dadi. Angel dirusi. Nah, ini cabenya bagus. Ada yang bagus. Lumpatek juga nih bangun aku ya berubahin, buih semu ini sekilo setengah, Wah apa debay usah kan yang krepek ya, hmm. krepek, Kira -kira video. alah, nah <laughs> <laughs> telepon teleponan YouTube. Hmm. Iya buaya kurang. Unaku uh, meneng indah banget para, ini menidur. Asli indah banget. Alah poro-poro, iya buaya pada buaya yang ini. Yang menitarnya apa ya? orang mati mati sekeng, mati jadi mati sek mati Masuk kayak api-api panas, nafas, ini mulai menyengat. Menauh dan belas orang-anu, orang angkat, angel. Iki ya Juni kanu pet. Ada video kapok nggak? <tuk> Kameranya opong sing peteng iki. ya. Mehong ya kaya lah. Iya. Saya ngutuk aku, apaan saya kan lumayan. Mau nakutin, kan dia pendek banget pas. Minion tak sempat timingnya, apa? Kepat, suket. Malas matun, Woi. Channel yang lembaga yang ini masuk ya, sih. <tuh. tuh>. Satu pohon. hasil ini gini dikasihkan sama nah, aku. Kasihkan nanti. Kiri-kiri, kau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 rumah aku aku mau ngasak ya uh, luar biasa ini ya. udah oh, ngasak juga pun kayak ya kapal ya kaya. Merah-merah, pikir -merah. sepuluh, 10 sepuluh gila. Udah, bolehlah Aku boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, lah boleh, nah, boleh, panas, aku paling kok sore lah telik, ya lumayan bisa yang tahu, ya. Uh -huh. -e kerja sedina. awakan. di sini mah Ini udah selesai panen. 12 udah siap-siap. Siapa itu? Kemarin, di. Eh, oh. dulu. <tuh. Anak -anak. <tuh. Panas, jadi pulanglah Enggak betah, uh, ada mobil. Ada mobil masuk bagus. Ya mobilnya, nah, kembali lagi ke rumah. Oke kembali lagi ke sini ke rumah tadi cabai saya ya dia mending ini jadi gua ya lumayan Mungkin karena apa ya. Karena terurus, mungkin mungkin saya kurang terawat karena keadaan. Harga lumayan, sih, tiga puluh Biasanya, kalau pas musim pada musim lagi. Tahun baru itu harga bisa mentok sampai 60. Tergantung ini pesokan cukup. Kalau banyak barang ya mungkin harganya standar. Tapi kalau pas tahun baru enggak ada barang bisa melonjak naik harganya. Bisa tujuh 70. Kelapa saya udah banyak yang tua. Paling beberapa hari lagi saya ambil kelapanya buat dijual. lumayan Dimakan sendiri nggak mungkin karena banyak kelapanya. Ini kolam tetangga ini Kayaknya udah di Oh ada lele Dibikasi ikan Pipit ikan semua Lihat samping rumah Samping perkampungan nah itu jalan lintas antar provinsi antara Lampung Selatan dan Lampung Selatan nah itu orang mobil itu mobil arah ke Jabung Lampung Timur jadi lewatnya sini nah itu terlihat banyak tiang itu listrik itu kapul listrik untuk penyangga karena di sini tuh nggak ada irigasi jadi kebanyakan memakai sumur bor untuk lima tahun yang lalu atau tujuh tahun yang lalu. Masih ini masih bisa Memakai mesin sedot Honda Sekarang sudah tidak mampu Karena permukaan air itu sudah Dalam Jadi kemampuan mesin sedot itu enggak mampu untuk Menarik air ke atas Jadi Harus menggunakan Sibel Harus listrik Umur baru milik saya, oke. Okay. Hmm. Aduh, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tomat karena untuk ini tomatnya untuk, untuk uh, tumpang sari nah tomatnya diantara salah-salah tanaman ini teman-teman orang ditanduri jadi panennya tidak hanya satu kalau bisa empat jenis uh. namanya juga petani kreatif Punya inovatif, punya kreasi Punya ide Punya Keinginan untuk Maju Mbah maju Ini orang ngerti <tuh> nah ini ini sumur per saya